Bersama ganda kita ya Dipo, Baju merek belakangnya bang Militan tim Terima kasih atas kerja samanya bang Akan berangkat hari ini juga Maka hari ini kita akan melakukan proses pengecekan Apa yang ya rena sabah. udah ready hari ini dan mau berangkat. kita spill per satu. Oke okay. dari segiban udah bagus masih dalam keadaan baru interior interior dalam masih orisinil next bagian mesin dari cek masih bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini Awil Official. Jangan lupa di-like, comment, and subscribe ya channel ini. Semoga dapat bermanfaat memberikan informasi terhadap teman-teman dan rekan-rekan yang berada luar sana ya. Kali ini kita sold out satu unit Super HDX nasabah kita dari Kerinci terjual sama Bang Adri ya teman kita atau teman kerja kita ya ini lagi persiapan perlengkapan barang-barang uh, yang akan dibawa ke luar Ini ada perlengkapan domka Sebagai bahan tambahan Bonus bersama bapak kita Pak, <tuh> <tuh> <tuh> uh. <tuh> iya, Pak. Kita cek unit Bagi mesin, tuh ada nasabah kita yang datang dari Kerinci. bang mohon izin bang masuk ke uh, youtube ya bang ya boleh kan bang boleh boleh, boleh, boleh. channelnya awir official hahaha <laughs> kalau boleh itu dari mana asalnya bang dari sungai penuh sungai penuh dapat informasi dari mana bang unit ini kita auto, zizu, zizu. betul bang ya dari latar tele ada yang cocok Dari sungai penuh ya, Bang ya. ya? Semoga unit yang ada di sini uh, dapat memuaskan uh, Abang selaku pembelinya di sini ya, Bang ya. ya mudah-mudahan lah. Nah. Ah, terima kasih, <laughs> Bang. Ya. Jangan lupa di-like, comment, dan subscribe-nya, Bang ya, channel Awe Official ya, Bang ya. Uh, terima kasih banyak, ya. Bang. Oke. Okay. Persiapan unit untuk dicek sebelum dibawa Bang broku. Bersama kakanda kita, dong buku. Awir. Trijuan apa? Next, Next. Bagian sasis aman, mesin aman. Cuman kita melakukan polishnya sedikit bersama kakanda kita. Bapak kita dari sungai penuh ya. <m> <interviewed> Pokoknya teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana yang minat atau japri ke nomor 081374656554 atas nama Awir ya. The next kita melakukan pengecekan terhadap nomor rangka yang ada di PKP dan serta pemasangan plat BA. Samarkan kita Pounder bersama kenda kita ya, Dipo, baju merek belakangnya bang, militan tim, terima kasih atas kerja samanya pak. Akan berangkat hari ini juga, maka hari ini kita akan melakukan pros pengecekan, pengecekan ya, rena sabah.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 Pemotretan Penyerahan PKB Seselalu bu Terima kasih atas penyerahnya hari ini ya Next kita berangkat hari ini keluar. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman dan -teman, rekan-rekan yang berada di luar sana. saat selalu dan diberi kemudahan dalam menjalankan segala urusannya. Terhadap nasabah. Semoga sukses selalu. Terima kasih. See you next time. bagian rem yuk mantap lanjut Selamat selalu dan terima kasih. Bagi teman teman yang berminat, silakan saja kontak pagi, ke nomor 081374656554.